Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 21 dari 26 film India versi fans Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 22 sampai 24. 22, artikel 15, 2019. Film India terbaik ini bercerita tentang polisi jujur yang berjuang memberantas kejahatan yang ditimbulkan adanya kasta dan diskriminasi. Secara garis besar, film artikel 15 mengangkat isu yang masih terjadi di antara masyarakat India hingga saat ini. Film yang disutradarai oleh Anubhav Sinha dan diperankan oleh Ayushman Hurana, Nasar, serta Manoj Pahwa ini merupakan film krimi-thriller dan ditujukan untuk menyadarkan warga India akan masalah yang masih ada ini. 23. Cicore, 2019 Film yang baru saja rilis tahun ini menceritakan tentang kehidupan sekelompok teman dari masa-masa kuliah sampai kehidupan parubaya yang penuh dengan konflik dan takdir yang membuat mereka harus berpisah. Disutradarai oleh Nitesh Tiwari, Cicore mampu memberikan rasa relevan kepada penonton yang menonton film ini. Performa dari aktor dan aktris seperti Susan Singh Rajput, Serada Kapoor, dan Varun Sharma juga sangat baik dalam memerankan peran masing-masing. 24, Tapat, 2020, Tapat bercerita tentang pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang terlihat lancar dan bahagia. Tetapi, satu tamparan yang tak terduga mengubah segalanya. Suatu hari, Vikram, suami Amrita yang sedang berada di puncak promosi besar di kantor, mengadakan pesta di rumah mereka. Segalanya menjadi buruk ketika dia salah mengarahkan amarahnya atas kejadian yang tiba-tiba dan akhirnya menamparkan istrinya di depan semua tamu. Amrita lalu memutuskan untuk membela harga dirinya yang hancur dengan memilih untuk keluar dari pernikahannya yang tanpa cinta. Sekian video tentang 26 film India versi fans Bollywood ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.